Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uji syukur kehadirat Allah subhanahu Wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, Taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hidup di dunia ini serta semoga kita semua selalu mendapat inayah dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin ya Robbal 'alamin, sholawat, salam, serta taslim kepada sang revolusioner dunia. Junjungan alam nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad Sholawlu. Alaihi wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan dan kebodohan menuju zaman terang benerang, sangat jelas perbedaan antara hak dan batil, serta penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillahirobbil alamin, keutamaan haji. Sahih Al-Bukhari nomor 1424. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang melaksanakan haji lalu dia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Pesan 1 utamaan ibadah haji yang dikerjakan dengan baik. Dua, Larangan berbicara kotor dan berbuat pasif ketika sedang menunaikan ibadah haji. Terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya